is makam pertilasan sempat berkumpul untuk membahas mau mengangkat masjid Demak membuat masjid Demak dan mengangkat raden patah jimbun untuk menjadi Raja di tempat. itu wali yang ada, ada di sini itu di Sunan Sunan Amel Sunan Gunang Sunanjati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Kalijangung Niku mungkin tinggi dunia, Yani Kulean, Kulean itu weteng sekolah mereka, Kone weteng lebih Jadi anak pinggir Kadi, Kone Tanjung. Kanjung besok Desa Kalijangung, Astini Pandita, Landeping. Di perlu ngerti jadi pengertian wong pinter ini guru dia kanggo landamna pikir budi kan arti pikir Salat-salat nih, tuh. Waktu itu, walaupun kalo nih, waktu kembang, oke. Menyan, pertama ya niku, pertama nih niku, oke. Okay. Nah, di dia, dia niku, relatif, oh, oke. Okay.